What's up school fans? Welcome back to Timeout. Out! Balik menggur Kipadila dan selalu nonton di kelas Timeout hari ini Timeout Out we are finally back! Oh my god, I'm so happy to be back untuk bisa bikin Time Out lagi Setelah kemarin, gue bener teper banget sih guys Abis dari Semarang, 3 hari kita fokus untuk ngeliput IBL 3 hari gue gak ngikutin NBA And the heat, panasnya di Semarang Aint no joke guys Dan apa banget sih tapi hari ini Pertama kali nonton NBA dan ngikutin NBA lagi And you know what happened My boy Paul George got hurt today He went down setelah nabrak Ludor uh, Prayers though to Paul George Semoga cederanya gak terlalu parah Karena my Clippers will need him uh, Clippers pun hari ini apes juga Kalah satu poin guys Dari OKC Thunder at home aduh, apa saat adanya hari ini untuk tim gue, um, selain itu kita juga membahas tentang Anthony Bin Jr. yang sudah hampir resmi untuk menjadi warga negara Indonesia, dia nantinya akan diproyeksikan untuk membela timnas kita di Ajang Sea Games 2023, jadi itulah dua topik utama yang kita akan bahas hari ini Terus sebelum itu, time out, geng, I need all your help sih, gue butuh bantuan kalian semua untuk support semua vlog gue dari Semarang kemarin ini, seru-seru banget sih apalagi yang IBL All Star 2023 itu belum pernah pecah banget acaranya So shout out IBL For doing a great job For this year's All-Star Belum bener, Wah menghibur banget Menurut gue untuk IBL All-Star kali ini So don't miss out on all my vlogs Jadi jangan lupa guys Kasih likes Kasih komen Agar gue juga nanti Makin semangat Untuk meliput IBL di kota-kota lainnya Dan kalau kalian juga suka nonton Time Out Kalian ingin support Time Out Caranya apa-apa guys Kalian bisa kasih komen Bisa kasih likes juga Dan kalau kalian ingin support channel ini Agar bisa hidup terus Kalian bisa join my membership program Dan kalian kalau mau nanya-nanya pun itu, wah malam pagi, siang, kalian bisa langsung tanya aja di Discord yang khusus member Nah Nanti pasti gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian sana sih Jadi itu kenapa menurut gue penting banget untuk join our Discord community So once again, thank you so much guys for always supporting this channel And let's start our class today Nah, kita akan mulai dengan uh, dari berita dari Timnas Putri kita <laughs> Udah lama kaguk, udah nggak bikin time beberapa hari tuh kayak flow-nya agak ilang dikit ya Tapi... Uh, the best shooting coach In the NBA Sekarang ini sedang ada di Indonesia uh, Dia ada di Surabaya Jadi gak tang-tang nih Timnas Putri kita Manggilnya langsung Chris Matthews A.K.A. Little Shooter uh, Bagi yang gak tau Little Shooter Dia ini terkenal banget Di Instagram pastinya Dan dia adalah pelatih shooting Yang suka bikin konten uh, Di sosial media Dia akurasinya tinggi banget sih Karena dia bisa nembak tuh Di ring yang ada pakunya Di ring yang ada Apanya lah pokoknya Itu bener, -bener Dia bisa masukin boleh Secara konsisten Dan of course dia Ring gerak pun Dia juga bisa masukin sih Jadi Segala imajinasi kalian ring kayak apa Nah lo lihat aja deh, Instagramnya Little Shooter Pasti dia udah pernah ngelakuinnya uh, Dia juga adalah orang yang suka komen Di setiap uh, postingannya Bleacher Report Ataupun juga House of Highlights Setau gue uh, a super nice guy though uh, Gue juga udah pernah bikin konten bareng sama dia sebentar uh, Waktu itu wawancara dia Saya lagi NBA Somalik So he was really nice uh, Tapi gue jujur belum tahu Dia akan ada berapa uh, Dia akan berapa lama Ada di Indonesia nantinya But this is a uh, Great opportunity untuk semuanya Belajar dari dia Dari pelatih, pemain, manajemen um, Karena dia memang kelasnya udah ada di, di NBA sih menurut gue Karena uh, Kevin Durant, Domata Sabonis, Cole Anthony I think masih banyak lagi sih Even Drake Even Drake ayo juga latihan shootnya Sama dia sih uh, Ilmunya dia pasti tinggi Apalagi terutama tentang shooting uh, Jadi harapannya gue adalah uh, Timnas Putri kita akurasi dan juga basic fundamental untuk shootingnya nantinya akan meningkat lagi. Uh, gue penasaran juga sih apakah si little shooter ini akan work with the men's national team juga atau tidak karena saya tahu gue untuk persiapan sea games selain timnas putri sekarang ini uh, timnas putra besok ini udah akan ngumpul juga di Indonesia akan ada uh, sorry di Jakarta uh, akan ada 24 nama nantinya yang akan seleksi uh, selama dua minggu kayaknya seleksinya nanti setelah dua minggu itu. Akan jadi 15 nama yang akan dibawa ke Australia Nanti mereka konghala akan tanding-tanding lagi dengan NBL One Semoga akan ada live streamnya Agar kita bisa live chat nanti untuk uh, event tersebut Iya uh, yeah, men sekarang ini Little Shooter udah hari ketiga mungkin di Surabaya uh, Sekarang udah mulai keluar dikit-dikit kontennya Kemarin gue di grup Discord Aduh ini kenapa gak jadiin kontennya saya banget deh. Karena kan Little Shooter pun bisa Mendongkrak menurut gua engagement Ataupun juga promosi untuk Timnas Putri Kita tahu Timnas Putri ini Butuh banget exposure juga jadi dengan hadirnya Little Shooter menurut gua kok dibikinin Konten yang menarik, konten wawancara mungkin gak harus Dikasih liat dealsnya sih, kasih lihat Kayak dikit-dikit aja mungkin saat lagi Si Little Shooternya juga kayak komunikasi Dengan para pemain putri kita jadi Menurut gua itu akan mengundang banyak Banget penasaran dari para fans basket Indonesia Gue yakin juga Harang udah banyak banget penasaran sih kira-kira Tidak seperti apa ya, kayak gitu semua sih pasti Tapi gue harap Coach Sophie, eh uh, juga ada coach Iyan, kayak di sana. Uh, semoga mereka bisa mendapatkan kayak deals-deals yang menarik yang mungkin nantinya mereka bisa lanjutkan terus, lanjutkan terus agar memang progresnya akan uh, ada terus ya untuk timnas putri kita dan juga tim-tim lainnya. Um, Ya, semoga juga pemain kita serius semua uh, Pas ngikutin drillsnya Jalanin 150% Saat disuruh sama si Coach Little Shooter uh, di situ pun juga mereka nanti Mungkin bisa lakukan lagi Saat mereka lagi tambahan Pas lagi mereka pengen nembak-nembak sendiri Drills-drills uh, akan penting banget sih Semoga uh, semuanya akan uh, direkam Dan juga akan hafal semua sih Untuk drillsnya Tapi yang pasti um, This is a, a great opportunity untuk semuanya berkembang, uh, untuk semuanya belajar, uh, semoga hal-hal seperti ini sering dilakukan sih, mungkin nggak hanya dengan Little Shooter, mungkin nanti ada Drew Hanlon, ada Chris Brickley, karena... Belajar tentang basket itu nggak akan ada habisnya sih menurut gue. Jadi uh, once again break props dong untuk koi Itop. gue yakin koi Itop lah yang ngundang dan juga mungkin idenya dari dia juga. So thank you so much kepada koi top yang selalu berkontribusi juga untuk basket Indonesia. Uh, gue seneng banget sih kalau ngundangnya udah nganang-unanang. karena gue ng basket mau maju jangan nganang lah ngundangnya sih. Uh, gue harapkan juga nanti timnas putri uh, di sea games semoga aja bisa mencetak sejarah dengan mendapatkan medali emas. So good luck untuk timnas putri kita karena timnas putri kita. Man, they're loaded, man. <laughs> Semoga juga Kim bisa balik lagi. Gue nggak tau Kim udah di Surabaya atau belum, tapi pasti pemain-pemain uh, mudanya kayak Ayu, kayak Ais, Namira, uh, CO, itu banyak banget sih pemain muda. Clarita, itu yang masih punya, apa ya, kayak ceiling tuh masih lebih tinggi lagi sih. Jadi dengan hadirnya pelatih-pelatih ini, pasti akan menambah kepercayaan dirinya mereka juga. Uh, dan juga mereka pasti termotivasi juga sih untuk terus berkembang. So, once again, shout out untuk timnas Basket Putri. Uh, Oke, okay. uh, itu dari timnas Basket Putri. Gue juga masih menunggu kontrol. Wawancara Konten segala-galanya yang lain uh, Dari sana gue pengen banget nonton juga Karena pasti akan menarik banget uh, Itu dari Tinas Putri Sekarang kita akan pindah ke timnas Putra Dimana kemarin baru aja beritanya Bahwa pemain calon naturalisasi kita Yaitu Anthony Bin Junior Terus udah mendapatkan persetujuan Dari Komisi 3 dan Komisi 10 DPR Untuk dinaturalisasi Sepertinya sekarang ini Udah tinggal nunggu aja untuk melakukan sumpah Lalu juga baca Pancasila Dan juga nyanyi Indonesia Raya Mungkin di depannya Pak Jokowi kali ya Untuk nantinya untuk mendapatkan pasport Indonesia Tapi sekarang sih menurut gue Dia udah hampir pasti akan main dengan tim nasi games kita nanti uh, Di Kamboja yang akan mulai tanggal 5 sampai 17 Mei nanti Tadi gua pengen ke Kamboja sih Bokap gue ke Kamboja boleh pengen ikut cuma gua nggak tahu aksesnya di sana sih takutnya aksesnya susah belum tentu pasti dapat tiket nonton juga bawa kamera nggak tahu boleh atau tidak jadi banyak hal-hal sih itu yang gue takut jadi gua mikir ya udahlah kita live chat aja ya di rumah nanti ya um, Anthony Bean Jr. first impression gua gue suka banget dengan dia very quiet guy nggak ngomong terlalu banyak uh, But he is super explosive and he is a certified buckets man Dari dulu udah udah certified buckets kita tahu juga gua pastor tahu. tau oh iya dia kok tahun 2017 ya Itu adalah top scorer Liga Polandia So this guy can really hoop dan dia akan penting banget nanti perannya untuk tim nasional basket kita. Uh, he has been a great leader juga, menurut gue untuk timnas Patriots kita. Dimana dia kan dia ideal mainnya sama anak-anak muda. Dia akan menjadi panutan. Uh, gue juga dengar satu cerita yang luar biasa. Menurut gue, gue ceritain bahwa Anthony Bini ini pernah marahin anak Patriots yang gak serius fitnessnya. Jadi itu menurut gua adalah hal yang, oh gue jarang banget ya, dengan cerita ada pemain import atau pemain naturalisasi yang marahin pemain mudanya, karena gak serius latihan ya. Jadi menurut gue, he a true professional, dan pemain-pemain seperti ini yang dibutuhkan agar anak muda kita juga pengen maju dan juga akan lebih profesional lagi nanti ke depannya. So this is why I love this pick up by our timnas, walaupun gua tahu banyak banget orang yang nanya kok ngambilnya pemain kecil ya, bukan pemain big man ya. Um, Alasannya obviously easy banget. Karena kita udah punya Marcus Bolden. <laughs> kita nggak mau pemain big man kita. Yang nantrisasi juga numpuk. Uh, kita juga harus lihat long term ya sih. Long term plannya of course. Uh, kita akan coba untuk bisa compete nantinya di Asian Games. Dan juga FIBA Asia. Di tahun depan kali ada FIBA Asia lagi ya. Um, karena Big Man kita akan ada Max Derek Michael, lalu juga akan ada Marcus Bolden uh, Belum lagi nanti kalau ada pemain-pemain yang kayak panjang-panjang datang lagi Kayak Xavier Ford ataupun juga Zane Adnan Jadi kita butuh point guard yang solid juga yang bisa nyetak poin Dan juga bisa dipercaya bahwa bola juga nantinya Dan itu uh, adalah Anthony Bean itu kenapa mereka ngambil dia, nggak ngambil Big Man Itu adalah, menurut gua sih, itu adalah pendapat gue I think that's my vision dan mungkin juga samalah dengan uh, Jeremy juga um, Ya, yeah. Marcus Bolden pasti nanyain kenapa Marcus Bolden. Sorry, kita bahas dari Derek dulu. Sorry, uh, kelewatan. Udah lama, seperti biasa. Gue bilang gua udah lama. Nggak bikin time out, flow-nya agak ngaco. Oke, okay, DMX. Obviously, ada beberapa orang. Masih belum tahu. Uh, Gue juga -ge -ge shock juga. mana ada beberapa orang di sebarang. Nanya kenapa ya kok ya dmx ya uh, DMX itu, of course, collapse lungs. Uh, Paru-parunya bocor kali ya. Itu sebutannya bahasa Indonesia mungkin. Uh, but he's so much better right now. Uh, berat badannya pun udah naik lagi. Dan pelan-pelan juga sudah mulai latihan lagi. And his vibes. His vibes juga ada back sekarang ini. So, I'm happy for Derek Michael Uh, Marquis Bolden uh, Sekarang ini dia lagi cedera Shouldernya Ini pun juga gua tahunya dari anak-anak discord Ini karena dari bulan Desember Kita udah bahas waktu itu Anak-anak discord Dan ini kenapa menurut gue Penting untuk masuk discord sih Karena info-info seperti ini Semua tersedia di sana Jadi kalian gak akan ketinggalan uh, Kalau gue gak kasih tau mereka Ya gue gak akan tau sih Jujur aja sama kalian ya Eh um, Oke, kemarin gue sempat ketemu Jeremy kan waktu di uh, Malang Gue jadi sempet ngobrol sama dia dan nanya tentang Marcus Bolden Sebenarnya Marcus itu pengen main, kalau gak salah dia bilang uh, Marcus pengen main di SEA Games, tapi memang kondisinya dia gak 100% Kalau waktu itu Jeremy nyebutin tuh 60% Nah, tapi kayak Timnas nggak mau ngambil resiko Gak mau ngambil resiko kalau nanti cerai makin parah Jadi itu kenapa, I think uh, Bolden gak akan main di SEA Games kali But you never know, last minute nanti kalau tiba-tiba Bolden dateng You just never know um, Yeah, tapi kan, apalagi kita harus secara realistis Harus tahu lah ya, kalau tahun ini Akan susah banget sih untuk defend that gold medal Itu beratnya akan tiga kali lipat, 4 kali lipat Daripada Sea si Games sebelumnya Karena of course, pertama First of all <laughs> iya, adalah si Filipina gak mungkin mau kalah ya kali ini ya Pasti mereka akan bawa best timnya mereka Mungkin Justin Brownlee akan main Jamie Malonzo, lalu juga pemain-pemain yang akan Main di World Cup 2023, nah ya pasti Mungkin akan turun sih, DC Games kali ini uh, Mereka gak mau dua kali sih Kecolongan kalah DC Games Dan obviously juga Thailand sama Vietnam Thailand sama Vietnam itu juga harus diwaspadai uh, Belum lagi tuan rumah Kamboja Yang kelihatannya akan banyak pemain campuran Nantinya, dan sekarang ini pun Statusnya kok gua setahu gua itu gua Gue dapetnya adalah pemain-pemain yang ada di Jepang itu tidak bisa main di SEA Games. Jadi kayak, even pemain Filipina kayak... Third Year of Kiefer of Dwight Ramos, uh, Ray Parks, Kai Soto maybe. Itu juga semua gak ada yang bisa main sih nanti di SEA Games. Jadi pemain kita, Brandon Juwado dan Abraham Daman Grahita. Itu tampaknya juga belum tentu bisa bermain. Karena... Si games itu bukan ada di kalendernya FIBA Jadi itu kenapa mereka nggak bisa dapat izin Eh uh, I don't sih, Kalau timnya masuk playoff atau nggak playoff ya Mungkin itu bisa merubah situasi juga So nanti kita lihat aja But I'm looking forward to, Untuk melihat pemain-pemain muda Seperti Yuda Arigyi Dame, dan juga mungkin Julian Wuuu, uh, mana sih Julian, dong Compete for that national team spot uh, Menurut gua sih, mereka udah bisa dimasukin lah Ke tim utama, agar mereka juga bisa mendapatkan Experience di big stage Karena ini, bentar lagi, udah harus transisi sih Ke pemain muda ini um, Sebenernya 24 nama udah dipanggil Cuman gua sampai sekarang belum pegang listnya gua di grup discord juga ditanyain Terus kok siapa aja 24 nama ya I don't have the list I don't know uh, Gue cuma main dengar denger gosip aja di locker room Saat lagi uh, IBL All Star uh, Tapi kita lihat aja Kan besok udah mulai nih Jadi besok harusnya kita udah tau lah Siapa aja yang akan ada di 24 nama itu uh, Tapi harapan gua pasti kalep lah ya harus ada sih <laughs> Wajib sih kalep sih nggak mungkin enggak sih uh, But like I said um si Bean dan juga Bolden ini akan menjadi prospek jangka panjang karena mereka dua-duanya Boldin masih muda banget, Bin ya udah lagi di prime media sih, lagi di prime media sekarang ini kau 28 ya 29 umurnya si Bin ini uh, mereka akan diduetkan sih menurut gua nanti di bulan September di Asian Games, uh, timnas kita empat tahun sampai lima tahun kedepan ini akan serem sih, uh akan serem banget. ntar kok agak sih udah balik dari Spanyol, belum lagi nanti kalau udah ada kayak Xavier Ford, Atnan, lo nggak tahu lagi kita ada pemain-pemain campuran tiba-tiba nunggolnya Amerika yang anak-anaknya uh, Mario Wusang juga tiba-tiba udah pindah juga ke sini. Uh, it's gonna be tough man, it's gonna be tough Lalu Yuda, Yesaya, Arigi, DMX, everybody going to their prime Filipina gua dong bisa kalah lagi sih sama Indonesia sih In the future sih, so don't be surprised guys <laughs> Don't be surprised man, we're gonna be really good in the next 10 years Memang gue uh, potensinya bener-bener tinggi banget sih Dan ya, itu dari lokal, sekarang kita akan pindah ke NBA uh, Wajib sih kasih shoutout ke Austin Reeves uh, Sebelum kita lupa, kita minum dulu guys Shout out to AR15. Gila sih, kemarin dia gak ada obat sih. Karir high, 35 poin. Dalam 30 menit off the bench. Um, Lakers, fancy pasti kemarin senam jantung dikit lo turun Orlando. Tapi untungnya mereka menang, 111-105. Uh, Gue mikir main Lakers akan kalah sih. <laughs> Apalagi Anthony Davis main cuma 15 poin aja. Tapi Austin Riff said, hold my beer, Rocky. <laughs> hold my beer, Rocky. Uh, dia kemarin yang ngambil big shotnya Lakers juga. Di quarter keempat at the end. Uh, plus dapat itu juga teriakan MVP. Saat lagi free throw ya, uh, Austin Rivers sampai bikin Lebron ngiri, AD ngiri. Karena gila, man. mereka juga katanya pengen dapat kole, dapat kolvale kayak Austin Reeves sih. <laughs> Austin Rivers sebenarnya 18 free throw total, masuk 16 um, di bulan Maret total free throw lebih baik dari James Harden dan daripada Trae Young. So he is a star, bro. Akan minta 50 juta katanya untuk empat tahun. Oh, katet check doh, rapelin kah? Dia itu kata check for Air 15. Jangan sampai. Ngulang kesalahannya Alex Caruso, jangan sampai kehilangan Alex Caruso kayak dulu sih, jangan sampai kayak dulu kehilangan Alex Caruso si Lakers sih Dan um, Austin Reeves of course karena ini favorit untuk para fansnya Lakers, dia udah 8 kali, 8 kali nyetak at least double digit points Dan ini Konghala adalah uh, longest streak in his career dan besok kayaknya akan double digit point lagi lah, besok Lakers ini akan crucial banget mereka akan lawan Phoenix Suns, tapi untungnya Phoenix Suns bisa gak ada KD, gak ada DeAndre Ayton, jadi harusnya seharusnya bisa-bisa menang sih, kalau gak mereka sih juga tuh kalah lagi, karena wajib menang setelah hari ini, Pelicans ngalahin San Antonio Spurs, lalu juga Clippers gue awesome lawan OKC Thunder, jadi Lakers sekarang posisinya ada di 11, sekarang masih ada di posisi 11, kok masih sisa 10 Ya, 10 game lagi sih, 10 game lagi, so ini the last stretch water Sisa 5 game, gue harus kasih prediksi gue nih, kira-kira siapa yang akan masuk ke play-in Dan siapa kira-kira akan masuk ke play-off So, nanti tunggu ya, pasti sisa 5 game lagi ya uh, Itu dari Lakers, sekarang kita pindah ke Clippers gue, oh my god Ini Clippers gue kalah, 100-100 dari OKC Thunder But, I'm really give a F about the loss though, will lebih kayak worry? About Paul George hari ini Gue stress banget mikirin dia hari ini Karena Praise to PG-13 though Semoga he's gonna be okay uh, Kakinya sampai bengkok ke belakang gitu man Tadi pas jatuh ketabrak si ludor gua aja ngeliat aja ngilu banget sih um, Jelas besok baru MRI-nya Dan dia baru tahu pasti kejelasannya Kayak besok ini Kayak uh, dia seberapa parah cederanya Akan absen berapa lama um, yeah, man. So stress out sih Paling Clippers gue mainnya lagi mulai Bagus nih Udah mulai-mulai menang Terus Clippers gua Emang curse aja kayaknya sih gue curse dan juga sial aja Unlucky terus sih Sampai PJ ke kayak gini Dia kelihatannya gue bilang sih kayaknya hyper extended ya kakinya Mungkin sebulan sih Feeling gue sih sebulan sih outnya Tapi PJ padahal tadi mainnya lagi cukup bagus 18 poin, 7 rebound 5 assist, dan 3 steals uh, Terus juga tadi kita dikasih sedikit showtime time Dengan 360 slamnya itu One of the best slam yang gue pernah lihat dia lakukan di game um, Sayangnya emang with slamnya tadi dia cedera aja sih Kalau halnya -hal 20 menit setelah dan tersebut um, Ya yeah, cuma akhirnya emang kurang Akhirnya endingnya kurang enak Untuk PG dan juga untuk Clippers gue uh, Mantan pemain Clippers gue Dan idola gue Shay Gilgis Alexander Was cooking us With 31 points uh, Shay tadi juga yang terakhir give, uh, Hit the game winning bucket Tadi di angka 101 uh, Too easy though Tadi pas dia poin poin Di depannya Eric Gordon um, Shay is a superstar though He is a superstar In the NBA he's just that good Semoga Semoga dia akan ada masuk ke second team Second team NBA sih At least menurut gue tahun ini uh, Dengan apa yang dia lakukan dengan OKC terus Siapa yang nggak OKC Tenter Karena misalnya ada di posisi ke-7 gitu loh Jadi I think they're still trying to go to that For that sixth spot They try to go for the yeah, six spots Karena ini sih uh, Oke si Thunder But tadi terakhir Setelah Shea nyetak poin Of course Clippers gue ada beberapa Kesempatan juga Untuk bisa Memenangkan game kali ini Tapi position terakhirnya nggak jelas Sama sekali sih Dimana Kayak um, ada miscommunication Kayaknya antara Kawhi Dan juga Marcus Morris Udah gitu yang lainnya Cuma berdiri aja ngeliatin itu dua <laughs> berinteraksi kayaknya um ya Clippers gue Did not even get a shot off man At the end Gak ada yang nembak uh, But of course Obviously juga kredit kepada Lu Dort Yang playing tough tough defense On Ku, uh, Kawhi tadi ini Tapi gue bingung situ man malah Kawhi gak bisa get, off to, uh, get to his spot um, Kawhi juga kayak bingung tadi Mau ngapain um, A little bit blame nya juga ada Di Kawhi menurut gue Karena dia udah tau tadi kan screen yang dikasih oleh Marcus Morris It did not work Gue juga gak tau itu screen apa Harusnya dia langsung kayak buru-buru aja tuh kayak coba Get to his spot, kayak make a decision kayak mau ngapain gitu. Kok enggak? Kok kayak tadi gitu dia bingung kan, kayak mau nembak enggak? Mau muter-muter ruang. -muter <laughs> ada yang bilang di grup Casey Mar Johnson bangke juga tahu <laughs> ente. Tapi pasti uh, Marcus Morris juga, aduh ngasih screennya begitu. Terus kayak dia juga salah posisi tadi abis salah ngasih screen Makanya tadi si Kawai kayak ngasih tunjuk, lu tuh harusnya ada di kiri bro, jangan di kanan. Jadi ya sedikit miscommunication, so salahin tail lu <laughs> Tail lu aduh, gue juga bingung sama lu hari ini kayak eh uh, Zubash mainnya dikit. Terus tadi rasa Westbrook lagi bagus terus duduknya agak lama di kuarter keempat. So, mungkin dia lagi bingung kali tadi abis masih shock kali. Ini. Mungkin gua rasa Tai lu masih shock gara-gara uh, PJ13 tadi cedera, lalu juga si Tarman di ejected. Aduh, Tarman ejected juga gak penting tuh wasitnya. Padahal Tarman enggak ngapa-ngapain menurut gua sih. Eh uh, Kawhi tadi kan kena teknikal gak ada protes, jarang banget gue liat Kawhi juga kena teknikal si so Dawes. Just so rare. Kok hal ini teknikal ketiganya Kawhi, kau gue gak salah ya. Uh, but, just... Rough day, rough day aja sih. Ngomongnya rough day aja lah untuk Clippers gue sih. Uh, but Kawhi hari ini selesai dengan 21 point uh, hari ini dan ya yeah, big window. Selamat kepada semua fans ya OKC Thunder. Uh, mereka dari posisi 7, like I said uh, in the Western Conference. Mereka kayaknya mau masuk playoff man. They are really really hot man. They are like one of the best teams right now in the NBA. Mereka 8 dan 2 rekornya in the last 10 games. Go kills sih OKC sih. But the young guns man, Josh Jay, Lin dan juga Jalen, Jalen Williams ini hari ini jago sih, I Love of hall games ini akan jadi starternya OKC okay for a long time sih si Jalen Williams ini. Dia raih 20 point and 8 rebounds, so like I said, gue nggak nyangka. Jujur gue nggak nyangka sih. I don't know man, OKC okay bisa ada di posisi sekarang ini. Gue kira mereka akan tanking, uh, tapi ternyata nggak. Ntar kalau udah, like I said, kalau udah chat home green tahun depan akan makin ngeri lah sih okay. So once again, congratulations kepada semua fans ya OKC okay dan itu sedikit berita yang gua akan bahas hari ini, besok nanti atau lusa mungkin kalau gua sempet gua akan bikin time out lagi. Um, Karena kita pindah ke prediction besok be besok banyak game sih. Tapi pilihan gua agak nekat besok ini Utah just lagi menang banyak game. Uh, Portland <laughs> udah kalah terus. Jadi main ke Love juga kayaknya agak ngoceh-ngoceh dikit tentang Portland. Uh, jadi bisa gantian dulu lah ya semoga Portland besok bisa menang. Uh, jadi gue pilih Portland plus empat lawan Utah Jazz. Biasanya kalau pemain bintangnya habis ngomel, teman-teman yang lebih benar. Amin. Jadi semoga gue gak nyesel nih milih ini. Ya. So good luck everybody. Uh, karena kita pindah ke player of the day, I gotta give it to uh, Jason Tatum sih hari ini yang tiga puluh enam poin, delapan rebound dan juga empat assist. Celtics hari ini uh, menang besar sih di home nya Kings 132 tiga puluh dua seratus sembilan. And that's a solid window. Uh, setelah mereka main Konghalla sempat kalah sama Utah Jazz So back to back big win Konghalla ini Untuk uh, Boston Celtics And that is why he is our player of the day So timeout geng Itu dulu untuk kelas timeoutnya hari ini Really appreciate everybody for joining me today Thank you so much yang sudah menonton timeout hari ini Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk kasih komen uh, And ya yeah, jangan lupa untuk yang belum subscribe Please subscribe to this channel uh, Nanti kalau gak baik yang nonton timeout Kalau gak nyampe 15 ribu nonton timeout Gue harus pindah nih Jadi content creator jogging atau volley kayaknya <laughs> Biar lebih ramai nonton, tapi once again, thank you so much for the support and I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.